Dan jalan Tuhan Mimpi kita berakhir Di 22 Desember kemarin Bersama ir selat Sunda menyisakan untuk adalah grup Istri musik vokalis dan Aku nggak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku. mimpi kita berakhir di 22 Desember. Kita nggak pernah tahu takdir dan jalan Tuhan sekarang sedang dalam proses tahap ini mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang sangat sangat sedih. orang mungkin melihat dari tengah panggungnya aja, kok ngelihat ayat di atas Rijing, karena Rijing itu aku yang pesan dari bawah dari level 0 sampai atas tuh 12 meter. panggung itu pesanan aku masalahnya, sama Oki, sama aroma. Orang bilang cuman segini, sebatas betis. Apalah apalah. Terserah orang mau ngomong apa. Kelangking kesalnya gitu loh. Kalau cuma pendek, teman-temanku nggak ada yang meninggal. kok saya aja. jangan Adi deh. Adi anaknya masih kecil-kecil. Mereka masih butuh. Butuh sosok bapak buat melindungi, buat melindungi mereka, buat jadi tumpuan mereka. Kalau boleh itu keran saya aja. Pertanyaan mau ke rumah, main, ngopi, pekarikan, nggak jadi. Kehilangan banget sama Udah nggak pernah ketemu, sekaligusnya ketemu, aku harus mengandarkan dia ke pemakaman. Mas itu tuh diem -diem, dia tuh pinter baca Quran. Dia juara satu lomba baca Quran sekecamatan Pak Kolaman. Terus umur berapa ya? Umur 10 tahun, udah kah Quran itu SD Mas Andi itu terus sama bapak itu diomong kamu mau sekolah apa mau main musik kalau mau main musik tak beli indra nggak usah sekolah kalau mau sekolah ya udah fokus sekolah sederhana sekali apa adanya seperti saat Misalnya kalau habis makan itu dia cuci piring sendiri, langsung dicuci, terus kalau makan itu ya apa adanya, sampai anak-anak saya itu bahwa itu Mas Bani itu sudah jadi artis, sudah jadi orang terkenal, sudah mapan, sifatnya masih seperti itu, masih tidak berubah. Hmm, tahun kemarin masih ada Mas Bani cuci piring, sahur bersama, sekarang nggak ada ya nangis sendiri. Terus ada bajunya, dia kaos lorek-lorek itu. Saya pakai. Saya pakai terus anak saya mama itu kenapa? kangen sama Mas Bani, dia ya. bilang. Dia itu pesan sesuatu. Ada di wabok besar-besar dia ngasih kado buat anaknya. Yang tanggal 9 Desember ulang tahun. Dia belum bisa beliin. Di pas tanggal itu, dia beliin tanpa setengah tawan saya, tanpa ngomong sama saya. Saya sempat kaget karena dia nggak pernah beliin mainan anaknya itu segitu banyaknya dan segitu besarnya. Saya kaget aja. Sampai di pengungsian, cuma berharap, berdoa, menunggu, dijemput sama Mas Andi. Sampai besok pagi, Mas Andi enggak jemput kami. Tapi mungkin Allah lebih sayang sama Mas Andi. Walaupun dia bilang pengen besarin anak-anak. Sampai gede banget Bahkan satu bulan sebelumnya biasanya kalau pamit pergi kerja, itu cuma cium kening, cium tangan, cium kening gitu. Satu bulan sebelum kejadian, dia terlalu cium saya. Gitu. Setiap kali pamit, kerja. kita banyak menggunakan chord-chord Mayer Tutsu. Dulu itu zaman-zaman kita itu, ya cuma aku sendiri yang musiknya beda sendiri. Yang lain itu kayak siapnya cuma popo-popo. Cuman memang Seventeen agak sedikit lebih kelihatan karena memang mereka jenius dalam membuat lagu. Terus aku juga pernah manggung sama mereka juga di formasi yang udah Ivan yang nyanyi. Um, energinya selalu besar gitu di panggung. Seventeen itu lagu-lagunya bagus gitu. Maksudnya uh, catchy tapi nggak yang murahan gitu. Jadi dari progresi chordnya, dari liriknya, dia punya taste yang bagus lah. Entah itu di nya Doni, entah itu di nya Ivan menurut saya kualitas mereka pop indonesia yang bagus Kamu gak bisa menjudge band kalau hanya mendengar albumnya lo harus melihat versi live dari band ini dan ketika mereka main dance panggung itu gue bilang wah ini si band udah siap nih e, apa yang lo lihat gak bisa bohong ini udah puluhan ribu orang yang nonton mungkin sepuluh ribu orang waktu itu yang gue lihat. dan mereka nyanyi bareng bener-bener larut dalam suasana itu ya dari situlah memang ini harus disupport, Ben ini, bahwa band ini ada masa penggemarnya begitu luas dan nggak bisa didiemin. Bener gitu bahwa Seventeen waktu itu sangat produktif bahkan dan sangat laku di berbagai pentas musik. Karena memang era itu eranya pop Melayu yang masih kuat, tapi ada pop rock yang bisa dibilang berbeda nih. Ya serulah waktu waktu kerja sama bareng anak itu, sangat apa ya, Ya, family banget lah kekeluargaan, semuanya kompak ya, semuanya ngasih ide, gue tahu mereka udah cukup besar waktu itu uh, Artinya, gua harus coba nawarin yang lain ya, nawarin yang lain di materi mereka waktu itu Dan gue rasa sih, gue cukup happy waktu itu berhasil ya Di Los Angeles pada saat itu, dan, dan itu menjadi berita yang viral di, bahkan di Amerika jadi saya ketemu orang di lift, saya ketemu resepsionis Mereka tahu saya dari Indonesia gitu ya Mereka langsung nanyain soal ini dan lihat videonya Melihatnya pun begitu sedih ya Karena kan kita punya relationship dengan Seventeen cukup lama ya kita juga pernah memakai lagu Seventeen untuk salah satu tim Song. Cara Ramadhan, ya kan? Kebetulan saya juga uh, main band dalam satu manajemen yang sama, yang mahakarya. Kalau mau relationship-nya apa ya, gabung-gabung lah macam-macam gitu ya, dan kerjasama juga sedemikian rupa gitu. Segitu, segitu panjang ya.